hajar <laughs> lagi guys nih akun yang tadi nih akun yang tadi up nih hajar lagi apa enak gimana nih hajar lagi apa gimana nih Hai <laughs> dari gua Bang Yopi Dragon itu renom Bang sedekah dulu bang sedekah ayolah Renom kita gandakan dulu ajar aja celengan dia buka <laughs> oke okay, rame gas aja ya Dragon ya tadi kan pemilihan Dragon ya tadi pemilihan Dragon cok bentar cari pipecane dulu ya empat Oke okay, enggak dapet pipe can ya guys ya Gak usah takut gak usah takut tenang-tenang slow Gak usah takut ya guys ya kita stop kalau chipnya naik gede ya guys ya 4B lah mending bongkar aja Bang jangan-jangan dibongkar mulu sepi mulu yang nonton anjir speednya kasih triple-5 Bang oke okay, atur aja lah buat anjir kecepetan triple lima matamu anjir biji Ini 38 aja lah ngapain cepet-cepet kecepetan cowo pusing cowo ngapain cepet-cepet di maksbet kecuali kecuali modal sedekah ya guys ya kalau modal sedekah itu cepet aja cow mau ke JP Bang 304 B amin alhamdulillah makin rame bang semangat terus ya semangat semangat ya guys ya Trot, aduh halo bang gue kembali lagi halo pacar Leon ini gara-gara ada ya gara-gara si preketek ketek ketek otek, otek, otek, ya guys ya terima kasih ya guys ya Wih, ternyata tak ada intan makan aja dulu bong-bong kaca Bang nah mantap teh ide Oppo jangan sambil main HP memang kenapa cok gua ganti akun sek, siap-siap wih apa ya guys ya? Si hitam dulu ya guys ya. Si hitam dulu ya. Si hitam, si hitam dulu ya. Cari putra lu si hitam dulu ya. Si hitam dulu ya. Si hitam dulu ya. Yopi apa kabar? Ungu, si hitam dulu ya. Ja ungu merah, Bang. Bagilah, Bang. Oh Her, ini Fadil Fan abis habis ganti akun mantap ungu, guys. Pola ungu, ungu. Oke, okay, ungu ya guys ya. Katanya pola ungu ya guys ya. Pola ungu. Kita, kita katakan jam, kita serahkan sama senior-senior kita ya guys ya ungu. Pola ungu katanya guys ya Ungu ya guys ya katanya Wih 999 Trot Wih Mayan ya guys ya Ijo-Ijo Palamu Ijo <laughs> Astagal suruh sepa merah ijo Oh iya lupa-lupa Merah nub, eh Merah sub Aduh pacar leon maaf pacar leon ini katanya pola ini pola ungu yang bisa Ungu aku suka janda anjak kali 8 aduh kali 5 Apa ini guys katanya pola ungu cowok banyak bilang pola ungu ungu ungu Kukuntul kukuntul Wih. Katakan wih. Kabur yuk, kabur. <laughs> wih. Si Maman ketap-ketap. Mantap. <laughs> yang ngasih pola ungu siapa duluan? Sapa dong, Bang. Bentar-bentar yang ngasih pola ungu duluan ya. Yang ngasih pola ungu duluan siapa nih? Gua kasih ya, guys ya, spesial. ungu, picak picak ya guys ya, yang masih si picak si pica, pica sebelah mata, nih, bentar-bentar kau ID, ini ya guys ya, nih, ini ya, ini ya, ungu, picak sebelah mata ungu katanya. Si picak ya, guys. Ya, si picak, si picak lebih dulu. Si picak, si picak, picak, picak lebih dulu, ya, guys. Ya, picak kasih ID, picak kasih ID, picak. Wih, akhirnya tiga kepala babi, ya, guys. Ya, jadi MD biar nggak ada yang ini. Udah, cewek, udah gua ini. Cewek, udah gua jadiin. Hah. Huh. Yeah, iya, Yopi kasar ah. si hostnya yo Enggak <laughs> kasar, aku aku enggak kasar, adik adik. Yuk, kuis yuk, kuis yuk, kuis, kuis. Kedengar? Yuk kuis yuk. Lama lama lama Bang Herdi jadi orang dalam. 100 m aja Bang. Katakan ungu Itu yang menang ungu duluan co Jadi ya guys ya Jadi ya guys ya Akhirnya jadi ya guys ya Akhirnya jadi gede ya guys ya Mengorbankan 1B500 Untuk 7B600 ya guys ya Anjas Anjas Kelas Lebeus. Repet pet pet pet Langsung ya, sebentar, bentar kita cari link ya, kita cari link ya, guys. Kita cari link, langsung bagi-bagi ya, guys ya.